assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama papa gimana puasanya lancar semuanya tinggal berapa hari lagi sih 10 hari lagi kalau gak salah ya sekarang papa masih balik lagi ke kota Tasi mau cari cemilan 10-11 cemilan 10-11 sekarang di belakang juga ada Dikri sama Aris. Halo. ya di belakang <laughs> ada ada cano cano di belakang cano <laughs> jadi kita turun rencana sekarang mau ke pasar kuliner di jalan baru Kota terus nanti kita cari kulineran lagi yang legend legend katanya ada mudah mudahan buka sih ya kemarin Pam Pam sama yang Aye sama tim cross check dulu ternyata tutup mudah-mudahan ini buka. namanya Surabice Mamah nyarik ya? Yep. Surabice Mamah mudah-mudahan buka kalau buka kita nyobain Surabinya soalnya katanya legend dia itu tempatnya tersembunyi biasanya tersembunyi-sembunyi gitu yang endolita gitu. yang pedo makanya terus videonya sekarang spesial tasik bulan Ramadan, ya terus support juga pam-pam caranya di like di comment di share di subscribe juga ya. pantengin terus ya. Yeah. Oke, malam tuh makin ramai, kita situ banyak uh, kulineran malam. Ya. Ada minuman, ada makanan di seberangnya. Dan kalau misalnya ya. ini tuh pusat kotanya kayaknya pusat kotanya, pusat kotanya. Jadi makin ramai, makin malam. Tuh. Jadi jangan banyak lama, udah lapar, ngomong udah lapar. Ya tuh lagi seberang tuh banyak, banyak kulineran malam-malam tuh tuh, Gitu. Daun kita sana aja tadi lihat pompong tuh lihat ada cumi bakar udah me, ini apa me, menandai menandai apa ya udah mau sih bukan menandai apa ya udah kalau oh, sudahnya tuh menyirian menyirian gitu sudah ada, oh, ada titik lah gitu udah melihat gitu, langsung lihat cumi kita kita kita beli cumi aja gitu makanan pertama kita beli cumi sama kita beli minum apa ya es puding cincau ya kalau ada di seberang ya kita lanjut aja langsung let's go kalakan sepeda yang ya dan yang kita di sini di itu aja dibungkus di beli satu kalau tiap jualan es tuh yang lima batu udah udah prepare siap-siap. Alhamdulillah sebanyaknya. Apalagi kalau biasanya udah masukin ke YouTube, mampir kalian ke sini. Tepatnya ada di depan Masjid Agung Tasik. Sisi Chow, oh, lah, di Cao, Pudik. Udah lama mampir sini, Pak. Udah ada 4 tahun. Uh, 4 tahun tuh semuanya udah 4 tahun. Tapi pas-pas ada musibah yang corona gitu ya, mulai terasa ya? Enggak terasa. Oh, ya. Bisa, tapi Tidak, saat itu hilang begini, ah, besar bulan. Iya, apa lagi yang besar juga <tid> ya. Itu. Jadi, dampaknya itu emang, si virus tuh, bikin buki, kalau kita-kita ini. <tid> sadar, oh, ini kita sambil jalan-jalan sambil cari makanan ya, gitu. kalian pada mau ini, mau loh, mau ada sekalian sama ya, ya. dapat minuman tinggal cari makanannya. Uhm kita, kita dimang, <nek> kita, di kita itu pake cewek-ceweknya pada cantik nih aja nanti makannya di mana weh, di taman, taman ya? di taman weh, di taman cumi ini sama Es Cincau ya. Terus kita makan di sana. Kita ngemper. Let's go. Kita nyebrang lagi. Biasanya kalau misalnya hari Sabtu tuh Di sini tuh rame. Ada pasar Mambo namanya. Cuma kemarin kita malam datangnya ke Palembang. Jadi nggak bisa. Kita makan nggak ini aja lah. Apakah kita ikut makan di kantor polisi? pos polisi. Oke, jadi kita makan di taman kota. Ngemper, ngemper, ngemper gitu. Anjan. Biar menikmati suasana. Tadi beli ini es cincau Begini nih tukernya. kita diaduk dulu. Kita beli banyak soalnya tim kita berempat, berempat semuanya pada ikut voting. Jadi ini tuh kayak es campur. Cuman dicampur lagi es krim. Ada semurang, ada alpukat dalamnya tuh pakai gula air terus sama ini apa roti roti coba panas kita minum yang makan minum yang dingin dingin semuanya jadi ini tuh harganya rp ribu ini sampai lume-lume banyak es krimnya di dalam itu ada sekoteng ada cincau otomatis roti alpukat kumplit sama kacang hijau alah karena tinggi kan mantep lah Rp10.000 mantep lah kita siapin dulu ini nih cumi bakarnya jadi sawasnya booy uh. cuminya tuh gede-gede ini harganya 15 ribu segini aduh maaf ya Ica kemarin cari ini gak ada sekarang gak ada maafkan kakakmu ini ya kita coba ya jadi di dalam cuminya tuh ada bakso juga bakso di tengahnya ini 15000 harganya potin lah, gede-gede soalnya cuminya Kalau coba ya buhnya pas masih, masih juicy masih juicy inanya si cuminya tebal-tebal lagi, jika cukupnya ini istinya. harga Rp15.000 worth lah cumi segede gini, terus di tengahnya ini ada baso. jadi kalian kalau misalnya ke Tasikmalaya wajib e, kulineran malam-malamnya, kulineran taman kotanya, banyak banyak pilihan sebenarnya cuman pemem melihat cumi sama es campur itu tuh Merasa terhipnotis, terus beli, beli, beli. Ternyata emang enak gitu. Tuh, kita coba lagi ya. Mantap, mantap. Ini minyaknya masih jadi, masih terlalu matang. Terus lagi juga tebal, otot ibu. Oke. oke, pokoknya apa masih di Tasik, gak akan ke... pulang dulu Kayaknya masih mau kulineran Pokoknya nanti ikutin terus video Kulineran selama di Tasik e, Jangan lupa support juga, caranya di like, di comment, di share, di subscribe juga ya Buat video <tuh> kali ini Kulineran cukup aja ya Kita nanti kita cari lagi kulineran di transportasi, ternyata masih banyak masih itu ya. makanya mau balik lagi. balik ke kereta, asik juga ya. Makanya, pantangin terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.